gimana ya, sih ngajarin dong? Oke lanjut ke preset yang keempat ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang kelima guys Oke lanjut ke preset yang ke-6 Okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8 Oke okay, lanjut ke preset yang kesembilan nih okay, guys. Oke lanjut ke preset yang ke kesepuluh guys. Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-11 ya Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-12 guys Oke, okay, selanjut ke preset yang ke-13. Oke, lanjut ke preset yang ke-14 okay, ke ke ya. Oke lanjut ke preset yang ke-15, guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16. Oke lanjut ke preset terakhir yaitu ke 17 ya. Oke guys mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya semoga kalian suka preset-preset preset yang saya bagi.